para sudah sampai di kawasan wisata di golek. Oke. Daripada kita penasaran, nanti kita lihat ke dalam yuk ada apa-apa saja di kawasan wisata Golek ini. Oke. Dikira apa ini apa itu komodo Mau kemana mana? Oh, main posotan. Oke. Okay. Ya, terus, terus. terus. Bawa -bawa ya, langsung duduk di situ duduk. rame-rame. Ya. Ya, rengan, barengan barengan barengan boncengan boncengan ayo lagi sampai ya, lagi boncengan di ya ya udah ya, ya boncengan-boncengan tunggu-tunggu bareng-bareng 123 ya, oh. ya, ya. berani juga dia ya selamat <SILENCIO> video yang teman -teman, doyang -doyang, doyang -doyang, itu saya di Youtube ya, ke Seriwan okay. channel ya. Bu, saya itu ya, apa? Hahaha <laughs> dari PAUD Al Hikmah silakan menuju ke lokasi pool. Mau berpindah lokasi ke aula Padepokan Mulia? Waterpark ada dua lagi di kawasan atas saya kebangunan. Ada Waterpark Karang Kidri dan juga ada Waterpark kolam Raga. Silakan dikunjungi. Semua menang dan waterpark adalah gratis tidak ya, dipungut biaya.